Halo, nama saya Jessica, umur saya 31 tahun. Jadi di sini saya mau cerita tentang gimana caranya saya ngejalan lingkar percaya setelah lahiran anak kedua. Setelah itu, saya coba konsumsi Slim Trifinity, diimbangi dengan olahraga, sama jaga makan, timbangan yang tadinya naik 3 kg, itu sudah hilang, malah minusnya lingkar proses sudah kembali, sudah kecil sekarang. Sekarang ya, saya masih konsumsi Slim Trifinity, soalnya aku tuh udah cocok banget, enak, jadi kayak kita kalau seharian makan enak pun nggak bingung, malam tinggal minum Slim Trifinity, besok paginya itu dosa-dosa makanan ya, keluar, jadi nggak numpuk. Sekarang Slim Trifinity itu jadi kayak wajib gitu loh, jadi tiap malam aku sebelum tidur, aku pasti konsumsi itu, supaya besok paginya itu lemak-lemak makanan yang udah kita konsumsi kemarin, itu biar keluar semua deh, supaya nggak jadi penumpukan, nggak jadi lemak baru. Ini jangan dikira slim trifinity nggak enak Enak kan? gak kayak minuman diet gitu nggak kayak minuman uh, yang lain-lain Itu rasanya kayak jus gitu Beneran enak Jadi makanya aku setiap hari tuh juga harus kayak konsumsi itu Selain rasanya enak Juga beneran -bener.